Oke okay, halo guys, balik lagi bersama gua Wirman di channel gitar yang sekarang jelas tidak ngomongin gitar kenapa karena sekarang gua lagi di jam jam 4 kurang 5 menit Waktunya untuk diptol. Buat yang belum tahu, konten diptol merupakan konten di mana gue, Wirman, di sini akan uh, berdiskusi dengan kalian yang menonton, menyampaikan suatu topik, dan kita akan membahas tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang menyalahkan secara absolut. Kita di sini hanya bertukar pikiran, dan ya, memperluas wawasan berpikir kita aja sih. Ya, udah lama juga sih gue gak bikin konten diptol. Karena gue juga bikin, karena tiba-tiba gak bisa tidur. Balik lagi, ini selalu konten di mana ini baru kerekam kalau lo gak bisa tidur. Ada aja yang kepikiran gitu. Nah, hal yang bikin gue... Gue kepikiran sampai gue gak bisa tidur, dan ini sebenarnya juga udah sering banget. Salah satu rahasia gue, kenapa gue suka tidur atau pagi, mungkin gitu ya, karena gak bisa tidur mikirin keabadian, pasti lo ada beberapa orang yang mikir kayak, apaan sih man lo gak bisa tidur karena mikirin keabadian kita kan manusia, kita pasti mati baratnya. kita gak akan abadi di dalam dunia ini gitu, kenapa lo takutin suatu keabadian, sebelum gue ceritain lebih lanjut soal ketakutan gue terhadap keabadian di sini gue harus cerita awal mula dimana gue mulai takut terhadap keabadian ini gitu, pertama kali waktu tahun 1999 waktu itu kalau gak salah gue kelas 3 SD dimana waktu tahun itu tuh banyak desas-desus soal kayak kiamat atau akhir dari dunia gitu loh wah uh, milenial baru nih gitu kan ya mungkin anak kecil juga asal percaya aja rumor-rumor kayak gitu nah nggak tahu kenapa waktu gua dengar itu di sekolah soal uh, rumor itu pas pulang gue mau tidur gue takut gitu loh gue muncul uh, kepikiran kalau wow bentar lagi kita kiamat bentar lagi kita mati Bentar lagi kita akan menuju ke kehidupan selanjutnya Kenapa gue pikir kayak gitu? Karena gue memeluk agama yang dimana mempercayai adanya kehidupan setelah kematian Jadi nanti ada surga dan neraka lalu kita akan dipilih ibaratnya kita akan dinilai selama di dunia kita tuh termasuk yang orang yang cocok untuk masuk neraka atau tidak atau masuk surga atau tidak gitu ya mungkin berbeda dari agama yang kalian percaya sekarang tapi nggak apa-apa ini gue cerita aja kalau di sana gue berpikir gitu kan di agama gue lagi selain ada kematian ada kehidupan selanjutnya kehidupan selanjut kematian itu adalah kita dipilih nanti surga atau neraka lalu kita akan berdiam di sana entah sampai kapan kalau menurut ajaran eh, yang beragama seperti gua pasti tahu gitu loh. Kita akan ada chance di mana kita bisa kekal di salah satu tempat itu antara surga atau neraka. Yang gue pikirkan lebih ke ini sih. Bukan soal gue takutkan nerakanya atau gue pengen ngincer surganya misalnya. Kita memang uh, Tuhan Maha Adil pasti memang tahu apa yang ada di dalam dari kita dan ditempatkan sesuai dengan adik seadil-adilnya gitu ya. Akan ditempatkan secara adil, paling adil. Nah yang gue pikirkan adalah bukan itunya sebenarnya. Yang gue pikirkan adalah kehidupan setelah itu. Misalnya kita di uh, apa namanya ditaruh di neraka misalnya gitu kan. Amit Amit, kita akan di sana misalnya bisa selamanya. Ada chance untuk kita di sana tuh selamanya. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan tersiksa misalnya? Kalau di neraka kan, diajaran gue juga akan mendapatkan hukuman gitu kan. Based on dari apa yang kita udah lakukan, apa yang tidak kita lakukan juga di dunia. Pertanyaannya tuh sampai kapan, Anjir Kalau eternity atau kita tuh kekal di dalamnya itu sampai kapan gitu? Saat gue mikir itu tuh gue takut. Kita akan selamanya disiksa. Misalnya, kalau di neraka gitu ya, kita akan selamanya berdiam di situ. Kita akan selamanya tidak ada pilihan lain selain berada di tempat itu. Gitu mungkin di sini kalian masih berpikir, "kalau wajar, man, lo takut itu karena lu takut disiksa selamanya gitu kan?" Bukan konteksnya, tuh bukan disiksanya. Tapi keselamaannya kenapa? Karena setelah ini, nih, lo dengar apa yang gua omongin ya. Abis ini, misalnya kita masukkan surga, kita akan mendapatkan nikmat apapun yang bisa kita uh, pengenin apapun yang tadinya gak bisa di dunia jadi bisa di surga, apanya yang kita gak bisa dapetin jadi bisa dapat di surga selamanya lagi, men selamanya juga itu kayaknya buat gue gimana gitu, lo akan selamanya ada di surga, lo akan selamanya merasakan nikmat, lo akan selamanya ada di tempat itu, aduh sorry sorry merinding banget gue juga mikirnya, aduh For disclaimer juga ini mungkin pembahasan yang dimana sedikit disturbing, gue juga di disini bukan bermaksud untuk membuat kalian tidak nyaman atau apa, Di sini hanya gue curhat dan ya menyampaikan apa yang ada di pikiran gue dan apa yang ada di perasaan gue sih. Gue gak tahu kenapa ini gue harus kayak ada... Tendensi untuk ngeceritain ini sih Mungkin gue biar gue lega sih Egoisnya gue sorry banget Kalau kalian mau gak dengerin ini Juga silahkan Setelah ini gue gak akan Paksa untuk kalian nonton ibaratnya Mungkin gue juga salah akan upload ini Aduh gue gak tau kenapa Gue kayak insecure dan takut banget Anjir bahas ini Uh, tadi sampai mana? Oh iya soal surga ya tadi Surga terus habis itu lu akan abadi di sana Oh my god Pada awalnya gue berpikir hal itu tuh sebagai suatu yang enak gitu ya Kita kan merasakan semua kenikmatan selamanya loh Makan bisa seterusnya Gak gendut-gendut Ganteng seterusnya Gak tua-tua Misalnya ada uh, lawan jenis lu Lu akan kimpoi terus misalnya terus-terusan Aduh tetep main Gue gak tahu kenapa kayak Itu gak akan berhenti Sampai kapan? Realm, realm itu tuh, surga dan neraka itu tuh Sampai kapan anjir? Berhentinya nggak ada Kita nggak mati setelah itu What? Jadi itu sih sebenarnya ketakutan gue ya terhadap keabadian Itu deskripsi gue secara uh, manusia biasa dalam mendeskripsikan ketakutan terhadap keabadian Setelah dari gue tahu soal, oh gue sadar kalau gue sempet takut sama keabadian Gue riset, gue search google ibaratnya uh, apa sih ketakutan terhadap keabadian itu gitu Ternyata ada istilahnya, termasuk dalam salah satu fobia Yaitu namanya apeirofobia, bisa kalian search juga di google Lalu, kalau misalnya memang bisa disimpulkan, mungkin ada alasan lain, misalnya untuk menakuti keabadian. Ada yang bilang, kalau mungkin lo akan berpikir seperti ini ya. Oke, okay man, lu takut keabadian, mungkin karena lu takut bosan, atau lu takut karena lu nggak bakal bisa mati. lu takut karena lu mungkin bakal... Uh, kehilangan humanity lo mungkin atau apalah, jadi kayak humanity kan basicnya adalah mortality juga kan maksudnya kita akan mati gitu tapi saat kita sudah mencapai keabadian, kita Ya missing dead point gitu loh Missing dead point of kind of human Jadi kita nggak human lagi sebenarnya. Nah gue juga nggak tahu, Maksud gue apakah ini sesuatu yang benar Atau salah saat menakuti suatu keabadian gitu loh Kasarnya di agama gue juga Kak, Udah diajarin kalau lo harusnya takut cuma satu Yaitu ketuhan lo sendiri gitu kan Ya kita manusia tempatnya salah kita pasti akan menakuti sesuatu gitu loh. Yang walaupun lu udah dilarang jangan takut. Tapi lo waktu tetap akan takut. Tapi konsep ketakutan gue sini memang based on. Apa yang diajarkan sama agama gue sih. Asalnya mungkin misalnya kayak. Contoh ada agama yang tidak mempercayai. Uh, afterlife atau kehidupan selamati mungkin dia tidak akan terbebani sama ketakutan yang gue rasakan sekarang. Misalnya, contoh ada konsep reinkarnasi, lo akan tetap ada dunia gitu, dunia tetap pasti selalu ada, terlepas nanti kayak gimana. Tapi poin gue di sini tuh bukan keagamaannya sih, tapi konsep keabadian itu sendiri sih. Ketakutan saat lo tuh benar bener akan selalu sadar akan hidup, main gak tahu sampai kapan. Ini gua akan out of topic dikit, sedikit relate sebenarnya. Kalau lu tahu anime Doctor Stone, <laughs> Wibu sorry. Dia kan cerita awalnya tuh pemeran utamanya si Senku kan dia terkena sinar cahaya yang dimana mana ini membuat dirinya tuh jadi batu. Bahkan satu dunia jadi batu. Di sana dunianya melewati tak seribu tahun sekitar dari tahun 2000 sampai tahun 3000. Akhirnya uh, pecah, maksudnya batunya dia sendiri tuh jadi pecah. Dia jadi batu terus terus abis itu dia keluar das gitu kan. Dan dia tahu exactly tahun berapa itu. Padahal dia lagi jadi batu. Ternyata dia menghitung berapa detik dari pertama kali dia dibatuin. Sampai dia tuh lepas dari batu Atau keluar dari batunya Men Gila anjing Dia butuh kesadaran yang sangat kuat Dan mentalitas yang sangat kuat Dan tidak membuat dia gila Dimana lu menghitung per detik sampai seribu tahun anjir Dari situ aja gue udah kayak Wah fobia keluar dah Kelastrophobia yang takut sem tempat sempit Yang nggak bisa gerak Keabadian juga gue kayak Ini sampai kapan? Gue ngitung berapa detiknya gitu loh Mentalitas kayak gitu tuh gue Pasti bisa bikin gue gila anjing Seribu tahun gue detiknya gue hitungin Nah dari contoh itu kita masih konsepnya tuh satu kehidupan dimana mana, uh, lu cuman skip seribu tahun. Dalam artian, cuman ya gimana kalau lebih? Anjir, aduh, lu hitungin detiknya keabadian, men hitungin, coba gue pengen lihat kasar gitu kan, ya hal hal ini yang kadang memang kepikiran saat gue tidur terus gue jadi anxiety sendiri baratnya mikirin hal ini, padahal gak ada ujungnya dan sebenarnya mungkin gak ada gunanya gue mikir hal ini gitu loh, karena kita gak tahu apa-apa, kita cuma memikirkan hal yang kita tuh sebagai manusia juga sedikit gitu loh informasi mengenai ini, ya buat apa gitu kan tapi yang namanya kepikiran kasar, pemikiran gue soal keabadian ini dan ketakutan gue terhadap keabadian itu mentok di satu fase, yaitu yang gue masih belum bisa bisa lanjutin lagi fase pemikiran gue ini intinya adalah gini sih guys ini mungkin dari gua pribadi lo nggak harus setuju juga gua mungkin tidak akan takut sama keabadian ibaratnya kalau konsep kesadaran itu hilang atau konsep kesadaran gua tuh ada di dunia atau gua tuh bangun itu tuh nggak ada atau hilang gue tuh Gua hilang, bukan mati ya Kenapa gue bilang kesadaran? Karena konsep dari agama yang tadi gua bilang Konsep setelah kematian masih ada kesadaran dalam tanda kutip Kalau kita akan menjalani kehidupan selanjutnya Mungkin gua tidak akan takut terhadap keabadian itu Mungkin kalau gua tidak disadarkan Atau dimatikan secara literally Dimana gua tuh udah hilang, gitu loh. Gue udah gak ada lagi di dunia Setelah itu gua gak akan merasa takut Gua gak akan merasa senang Gua gak akan merasa apa-apa Karena gua gak ada Nah, gua nggak tahu itu gimana, tapi setelah mungkin ada fase tersebut yang gua nggak tahu itu beneran apa enggak nanti terjadi. Mungkin di situ gua enggak akan takut. Dan di situ tuh cuman kayak apa ya pembelaan pribadi atau penghiburan diri yang gua sebenarnya nggak terhibur-hibur banget tapi ya oke gua akhirnya bisa tidur gitu loh. <laughs> mungkin di dalam hati kecil gua gua sempat bilang kayak gini mungkin ya. Please matikan gua sampai ke kesadaran gua gitu. Sampai di, ma di mana gua titik tuh, gua gak ada atau gua tidak berpikir apa-apa. Gimana not a being anymore lah di situ. Mungkin gua oke, okay, gua tenang. Keabadian atau ketakutan itu sendiri tidak akan jadi suatu sumber kecemasan gua, dan gua mau tidur gitu kan? Ya, itu pembenaran yang mungkin pelarian gitu ya. Ya, gua gak tahu. Oke okay guys jadi mungkin sekian dulu konten gua kali ini Ini adalah deep talk yang mungkin paling disturbing buat gua pribadi Seenggaknya Dan paling gak jelas karena ini alasan tidur gua. Jadi deep talk kali ini adalah alasan wirman tidak bisa tidur Takut sama keabadian Oke okay, segitu dulu konten dari gua. Kalau kalian suka like, komen, dan subscribe Kalau enggak langsung juga komen di bawah Kira-kira harusnya gua ngejelasin yang seperti apa Atau jangan menjelaskan kefobiaan lagi karena takut mungkin menginfluence orang supaya takut juga kayak gua atau apa terserah juga silahkan ya komen di bawah So, gua Wirman, keep rocking head headbanging, cabut dulu, explain forever Jangan lupa, skandam semua official sedang discord, bye bye